Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah klik video ini. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatasi tidak bisa like video Youtube di Android. Sebelum ke tutorialnya, saya akan perlihatkan dulu contoh kasus seperti berikut ini. Jadi kita putar satu video dulu, lalu kita coba untuk klik like berkali-kali dan hasilnya tidak bisa like langsung kita ke tutorialnya setelah intro berikut Saya ucapkan terima kasih karena tetap di video ini Oke kita mulai saja Yang pertama Silahkan teman-teman ke pengaturan HP masing-masing Kemudian Setelah teman-teman di Setelan atau pengaturan HP masing-masing Silahkan pilih Menu Aplikasi terinstall Setelah mengklik Aplikasi terinstall Silahkan teman-teman pilih Aplikasi youtube Dan silahkan teman-teman hapus Cek atau sampah Di aplikasi tersebut Lalu yang kedua Silahkan teman-teman buka Aplikasi google Play nya Kemudian Di penelusuran silahkan ketik youtube Setelah itu tunggu beberapa saat Sampai Aplikasinya muncul Setelah tampilannya seperti ini Silahkan teman-teman Klik update Lalu Silahkan teman-teman tunggu sampai proses download dan installnya selesai Kira-kira makan waktu beberapa detik tergantung dari kecepatan jaringan teman-teman Ya sambil menunggu downloadannya selesai Teman-teman bisa ngopi atau makan pisang goreng terserah dari kemampuan teman-teman ya downloadannya hampir selesai kemudian kalau seperti ini maka proses penginstalan telah dimulai Maaf kalau terlalu lama kita tunggu saja sampai penginstalannya selesai jika tampilannya sudah seperti yang ada di layar, maka proses penginstalan sudah selesai. Di sini, teman-teman, silahkan cek aplikasinya apakah sudah bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Kita cek dengan nonton satu video, lalu melakukan like terhadap video tersebut. Okay. Saya mohon maaf jika prosesnya terlalu lama. Karena memang jaringan di sini agak sedikit lolot atau lemot, kita klik satu video untuk melihat hasilnya. Mari kita lihat sama-sama apakah tutorial ini berfungsi atau tidak. Silahkan perhatikan layar monitor atau layar HP kalian. Di sini saya akan menekan tombol like apakah masih error atau tidak kita lihat sama sama ya ternyata tutorial ini berfungsi dan silahkan teman teman coba di hp android masing masing semoga bermanfaat jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan like share dan komentar supaya saya semakin semangat untuk membagikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat terima kasih